Hai hai hai Taukah kalian sob? Jika pada awalnya ada 9 subspesies harimau yang hidup di bumi ini Namun sayangnya saat ini tiga jenis diantaranya Sekarang sudah dianggap punah Dan hanya menyisakan 6 subspesies harimau di seluruh dunia Ya, yeah, ancaman terbesar dari kucing-kucing besar ini Tidak lain adalah perburuan dan hilangnya habitat Perburuan spesies hewan lain di wilayah tersebut juga telah mengurangi sumber makanan dan membuat harimau berkonflik dengan manusia. Selain diburu, ternyata nggak sedikit dari manusia yang menangkap hewan-hewan langka ini, dengan alasan membantu mereka untuk berkembang biak. Memang ada beberapa yang berhasil, dan tidak sedikit juga yang gagal, sampai-sampai harus mengalami kejadian yang mengerikan. Kok bisa ya? Ternyata hal tersebut disebabkan lantaran habitat mereka tidak cocok dan membuat hewan-hewan tersebut stres Seperti sebuah kejadian tak terduga berikut yang berhasil tertangkap kamera Eh, tapi tunggu dulu Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan momen seorang wanita yang merupakan pawang harimau sedang melakukan atraksi saat pertunjukan dan tiba-tiba diterkam oleh harimau yang sedang diajak bermain Video yang diunggah oleh akun tiktok yang memperlihatkan dua ekor harimau yang sedang melakukan atraksi pada sebuah pertunjukan di salah satu tempat wisata Terlihat, dua orang pawang harimau tersebut mencoba untuk mengajak bermain dan melakukan berbagai jenis atraksi untuk menghibur para pengunjung yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Awalnya, kedua harimau tersebut terlihat jinak mengikuti instruksi dan bermain dengan pawangnya seperti melompat, melewati rintangan yang sudah disiapkan hingga berdiri sesuai dengan instruksi. Namun, ketika sedang asik bermain, dan melakukan atraksi, secara tiba-tiba salah satu harimau menjadi agresif dan menerkam pawang wanita yang sedang bermain dengannya pada bagian tangan pawang tersebut Reaksi sang pawang wanita tersebut pun mencoba untuk tetap tenang dan langsung meninggalkan arena pertunjukan Sontak hal tersebut membuat beberapa pengunjung yang menyaksikan pertunjukan ikut terkejut dengan kejadian tersebut Diketahui kejadian tersebut terjadi di salah satu wahana yang terdapat di tempat wisata, Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hingga kini video tersebut sudah ditonton lebih dari 18 juta kali dan mendapat ribuan komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang memuji respon tenang dari sang pawang saat diterkam harimau dan tidak membuat pengunjung panik.